Kemudian ada the hermit. Kemudian kartu ketiga di sini kartu bagian kanan ada five of wands ya lima tongkat. Oke, okay. di sini aku lihat kamu kayaknya ngerasa banget bahwa akan ada seseorang yang masuk dalam kehidupan kamu. Ya jadi secara intuisi yang aku lihat kamu ngerasa nanti akan ada seseorang yang masuk dalam kehidupan kamu dan ini bakal menjadi game changing gitu loh, game changer. Apa ya sebutannya kayak uh, meletup-letup gitu ya, kayak benar-benar mengubah segalanya gitu ya. Bukan berarti mengubah dalam artian kayak uh, apa ya, ada malapetaka atau apa gitu kan enggak, tapi lebih ke arah ketika sosok ini muncul kamu tuh kayak ngerasa dicintai banget, kamu ngerasa dimengerti banget sama sosok ini ya. Jadi, bener-bener uh, sikapnya itu bener-bener gentleman, bener-bener uh, kalau cowok gitu ya, kalau cewek bener-bener uh, lembut, bener-bener pengertian, bener-bener uh, istilahnya kayak cinta banget gitu ya sama kamu gitu. Jadi, yang aku lihat di sini bener-bener uh, cocok nantinya ya, bener-bener cocok banget dan... Kerasa banget bahwa uh, ketika sosok ini muncul, itu menjadi uh, sosok yang cinta sejati, gitu ya istilahnya. Jadi, kayak cinta sejati ini akan menghampirimu, ya, menghampiri kamu dalam waktu dekat, gitu loh. Kenapa? Karena yang aku lihat di sini. Meskipun kamu ngerasa kosong, meskipun kamu ngerasa kayak ah aku hidup biasa aja, aku hidup alone gitu kan, aku hidup sendiri Alvin gitu ya, sekarang masih single, gak ada siapa-siapa, gak ada nama, tapi kayak aku ngerasa bahwa uh, akan ada gitu, akan ada, dan ini tuh udah-udah kayak mungkin pertandanya itu dari mimpi, dari toke, kalau kamu ngeliat, ngedenger ya toke beberapa Waktu belakangan gitu ya, itu itu benar-benar yang aku lihat, bukan dicari-cari ya, tapi lebih <laughs> tapi ke arah kemarin-kemarinnya memang ketemu atau ngeliat toke okay, gitu ya, ngedengar suara toke, okay. baik secara langsung maupun secara uh, dari sosial media gitu ya, ngeliat. Dan itu yang aku lihat adalah suatu pertanda banget untuk beberapa orang ya, hewan-hewan reptil terutama ya, ketemu ular, ketemu... Uh, Cicak gitu ya, cicak mah udah-udah sering banget gitu kan, tapi kayak cicak jatuh di hadapan kamu gitu ya, bukan berarti cicak jatuh itu adalah sebuah apa ya namanya, sebuah malapetaka doang gitu kan, tapi itu adalah sebuah pertanda ya aku lihat, bukan malapetaka karena yang mau aku omongin adalah ketika kamu bertemu dengan cinta sejati kamu, ya kayak ibarat kata soulmate, dan dia ini Bukan menarik malapetaka atau kayak gimana ya. Tapi memang dari lahir udah takdirnya dia. Uh, dia itu dikelilingi oleh drama-drama. Dianya sendiri nggak nggak ngebuat drama. Tapi rata-rata orang lain yang ngebuat drama. Karena kadang mungkin saking pinternya, saking kayaknya dia gitu kan. Saking uh, istilahnya lebih powerful dibandingkan orang lain. Dibandingkan orang sekitarnya dia. Jadi... Orang sekitarnya itu juga kayak ngerasa jealous, ngerasa cemburu gitu kan. Kayak iri hati istilahnya gitu ya. Jadi rata-rata orang di sekelilingnya itu kebanyakan iri hati dan ketika berkaitan dengan kamu gitu ya, ketika bertemu dengan kamu awal-awal bagus. Tapi ternyata setelah tahu gitu kan, setelah tahu kehidupan dia, ternyata musuhnya banyak banget gitu loh. Bukan musuh secara dia yang mengkategorikan itu musuh tapi yang aku lihat di sini, ya, orang-orang itu aja sih yang kayak... Uh, apa ya, namanya kayak bener-bener membuat, ya, membuat dirinya sendiri menjadi musuh gitu, loh, bagi si dia ini gitu ya. Yang aku lihat gitu, jadi uh, kayak gitu sih yang aku lihat ya, tanda-tandanya gitu, loh. Uh, bukan berarti dia yang apa ya bikin onar gitu ya. Bukan berarti cinta sejati kamu ini yang bikin onar atau uh, ngebuat malapetaka enggak, tapi karena dia terlalu berwibawa terlalu, kayak kayak punya-punya ini loh, kayak punya uh, ilmu gitu ya, kayak punya uh, aura tenaga dalam gitu kan. Kalau kalau dalam drama-drama kolosal gitu ya, kayak punya ilmu kanuragan gitu kan sebutannya ya. <laughs> walaupun uh, walaupun sangat jarang gitu ya sangat jarang orang yang memiliki hal tersebut karena ia bisa jadi dari lahir keturunan atau mungkin memang dia ditempa gitu ya untuk memiliki ilmu tersebut tapi ternyata ilmu tersebut ya ngebawa tanggung jawab tersendiri gitu ya ngebawa orang-orang uh, di sekitarnya dia itu menjadi uh, iri hati gitu dan dan itu kayak kamu bisa juga bukan dari si nya ya, tapi dari kamunya, karena bisa vice versa di sini ya aku lihat. Jadi kayak ketika kamu bertemu dengan cinta sejati kamu, malah justru nanti kayak makin banyak orang-orang yang ternyata di belakang nikung, ternyata di belakang uh, kamu tahu gitu loh, kamu baru tahu ketika bertemu dengan sosok cinta sejati kamu itu, ternyata orang-orang di sekeliling kamu itu punya... Uh, apa ya kayak nusuk dari belakang gitu ya punya niatan yang jelek-jelek gitu loh, tentang kamu dan itu uh, bisa jadi dari dia yang ingetin ya dia yang memperhatikan karena kan dia punya ilmu atau dari kamunya gitu ya dari kamu yang memperingatkan si dia gitu loh, bahwa si ini si ini si ini si ini dia nggak suka sama kamu kamu harus hati-hati gitu ya jangan sampai kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, kayak gini terus tempel nempel ke Energi aku gitu kan ya, karena memang cenderung berbahaya sekali gitu loh, kalau misalkan uh, saling nempel energi yang seperti itu gitu ya, kayak, kayak mau gak mau gitu, mau gak mau, emang nempel sih gitu kan, emang nantinya nempel, cuma kalau dikasih tahu kan berarti nanti efeknya itu enggak nggak yang kayak, uh, drama banget atau enggak yang berlebihan banget nantinya gitu jadi bisa mengurangi efeknya gitu kalau kamu ngasih tahu atau kalau dia ngasih tahu kayak gitu sih yang aku lihat ya Wow saking ya saking kayaknya saking uh, punya ilmu ya punya uh, jiwa yang suci mungkin gitu kan ya saking kayak gitunya gitu loh. ya oke itu yang kelihatan di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya